Hai guys, bagi kalian yang sekarang lagi nyari ampli gitar kamar dengan harga murah dan terjangkau suaranya cakep pingit inilah ampli cowboy 15 watt keren, gokil bisa dipasang untuk pajangan juga berikut ini akan saya pendengarkan gimana suaranya baik clean maupun distorsinya Cie. Yeah.